Pemuda adalah seseorang yang hidup tanpa penyesalan. Masa depanmu dan bangsa ini tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Menjadi terkenal di kalangan milenial bukan berarti tanpa usaha. Tegas, lugas, dan berani. Itulah kita pemuda. Indonesia butuh generasi yang mempunyai tekad untuk memajukan negeri ini. Indonesia terus ada karena ada bukti nyata dari kaum pemuda. Sebagai pemuda, gak perlu banyak gaya. Lakukan tanpa tapi dan kerjakan tanpa nanti. Hal baik suatu saat nanti akan tiba. Untuk para pemuda Indonesia, teruslah berkarya. Jadilah dirimu sendiri. Jadikan setiap hari karyamu. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat. Hari, Sumpah pemuda. Selamat.